Cinta bertaut berharap berlabuh di dermaga bahaya, tapi badai menghantam hingga biduk cinta karam dengan noktah perpisahan. Inilah potret cinta kisah Anastasia yang penuh misteri. Anomali jalan cinta Gisel begitu kontras ketika disandingkan dengan kisah cinta Sisi Brasilia. Terhempas dalam jurang nestapa, kalah sang kekasih Harifat Sungkar pilih nikahi perempuan lain, namun cinta akhirnya menyatukan keduanya di dermaga pernikahan. Dan inilah Insert versus bertajuk kandas cinta dengan mantan, namun berbeda nasib Gisel dan Sisi. Nafsir ujung cinta Gisel Anastasia Bercerai tapi masih jalin kedekatan dengan Gading Martin Putus dengan Wijin tapi kerap dikabarkan habiskan waktu bersama Yang lebih mengejutkan Giselle Belum lama ini nikmati liburan bersama mantan suami dan mantan kekasih di Pulau Dewata Bali Pun dalam foto yang dibagikan di sosial media Giselle tampak kerap lewati momen liburan bersama Gading dan sang putri GMP Dan sejatinya ini bukan kali pertama Giselle bersama Gading Mungkinkah keduanya perlahan kembali bersama demi buah hati? Why? ada ada ya, udah. yang lagi gimana gimana kalau kita mah happy semuanya ngumpul buat camping justru jadi gantian shift shiftan kalau bukan gantian shift sih ya kalau papanya main udah capek banget nafas gantian kan camping energinya nggak bisa jadi ya kayak gitu aja sih dan semuanya seneng semua happy kan teman-temannya juga sama jadi kayak uh, serkolnya teman-temannya Berpisah tapi kompak, tak ubahnya masih berstatus suami istri. Inilah potret kedekatan Gading dan Gisel. Tak tersirat adanya jarak di antara mereka, warganet pun berharap keduanya kembali rujuk. Sementara tak sedikit warganet yang berdoa untuk Gading Gisel, tak sedikit pula yang berharap Gisel kembali ke pelukan Wijin. Pada spektrum ini, cukup sulit menebak kemana arah cinta Gisel selanjutnya. Tapi melihat intensitas kedekatan Gisel, banyak orang yang menilai Gisel bakal kembali ke pangkuan Gading. Ya. Sometimes kita nggak bisa nggak bisa memang menjelaskan diri kita ke semua orang dalam bidang yang pasti kita pasti ingin kita kerjain adalah yang baik yang tidak merugikan orang. Berharap, berharap. Uh, maksudnya semua orang punya harapan, semua orang punya masa depan yang punya kesempatan untuk bikin yang berarti selebihnya. Orang mau ngomong apa kita nggak bisa sodorin satu-satu, nggak bisa jawab satu-satu, menjelaskan satu, -satu pun lebih-lebih nggak penting lagi. Gitu. Udah kayak emang udah kayak ke kade sih gua sama Gisel tuh jadi. Memang tetap dekat untuk Gempi, tapi kalau misalnya sekarang ada perkembangan apa, saling cerita gitu. Dan Gading selalu menjadi pria spesial bagi diesel pun sebaliknya Gisel selalu punya tempat di hati Gading. Perceraian yang terjadi nyatanya disesali di kemudian hari. Bersama rasa sesal itu, akankah keduanya kembali rajut kebersamaan? Kami akui sama-sama, waktu itu kami nggak nggak nggak nggak banyak ilmu, nggak nggak nggak berpasrahkan diri sama Tuhan juga. Jadi semua keputusan itu masih ada ego, masih ada sotoinya, hmm. uh, impulsifnya banget. Hmm. Uh, menurut kita saat itu sudah dipikirin banget ya, but still, hmm. ya masih banyak nggak tahunya lah gitu. Karena memang ini keputusan yang terbaik dari yang terburuk yang terbaik dari yang terburuk iya, jadi percayaan itu adalah keputusan yang terbaik dari yang terburuk jadi lo akan punya banyak pilihan tapi itu yang harus lo pilih, karena itu yang paling baik dari yang semua yang buruk nih, A, B, C, D, E udah, -udah, -udah lolis gitu kan Oke. Okay. Sekali lagi, Jalan Cinta Gisel penuh teka-teki. Kalau publik berdoa agar kembali bersama Gading, Gisel nyatanya terekam kerap habiskan waktu bersama Wijin. Apakah kedekatan dengan Wijin sebatas teman? Atau ada niatan untuk kembali bersama? Ataukah Gisel belum sanggup move on dari Wijin? berteman, emang sedekat itu sih hubungannya. Emang ya semua satu circle sih. juga kan? Uh -huh. Memang satu circle, memang kita apa karena main bareng dari dulu ya, nah, ya kita, kita kan semua berteman mengawali okay. dengan baik mengakhiri juga dengan baik, baik kalau aku memang selalu menganut kita memulai dengan baik baik ya pasti kalau mengakhiri jangan jadi nggak baik dong kalau sampai nggak baik kan berarti kurang bukan kurang sih cuman kayak butuh kedewasaan yang lebih lah untuk bisa masih tetap menjalin hubungan baik dan benarkah Wijin sendiri tak menutup kemungkinan untuk kembali bersama Gisal? Akankah Gisel jadi pelabuhan cinta terakhir Wijin? Ya kalau memang ada, memang Tuhan berkehendak ya? Enggak. Celebuk. <laughs> Celebuk itu. Ya, Menurutku banyak perspektif dan tergantung ya. sama keadaannya. Ada yang bilang kalau balik sama Mantan, tuh namanya Mengulang kesalahan <mulang yang, sama. <mulang <mulang> yang sama. Tapi ada juga yang memang diproses masing-masing. <mulang> terus <mulang> akhirnya bertemu lagi kalau memang keadaannya memang enggak gak melanggar aturan mana-mana emang masih sendiri dan sendiri dan dua-duanya bisa belajar akhirnya mempraktekkan yang lebih baik misalnya emang begitu ya gak salah juga jadi tergantung ya kayaknya tergantung keadaan, tergantung pribadinya masing-masing dan ceritanya juga Kisah cinta Sisi terayun dalam ketidakpastian serta penuh teka-teki, sisi Facelia ya, meniti klimaks bahagia. Meski sempat dihempas di jurang nestapa kala Rifat Sungkar pilih menikah dengan perempuan bernama Amalia Gamila pada 2009, kala itu cinta Sisi dan Rifat yang terjalin sejak 2007 membuat Sisi nelangsa hingga memilih Bali sebagai tempat untuk tenangkan diri. Tapi benar kata orang, jodoh sepenuhnya rahasia takdir. Empat bulan kemudian, Rifat ceraikan Amalia dan kembali ke pelukan Sisi. Keduanya akhirnya menikah pada 2010 serta dikaruniai dua buah hati. Kini Sisi dan Rifat bahagia membina rumah tangga. Aku tuh ngerasa kayak selama ini tuh orang gini ya, orang-orang tuh banyak yang bilang kalau kirain Judes gitu. Muka aku lihat padahal nggak aku emang gini kan kayak coba ya kalau gue diem kayak kayak udah dari sananya tapi kamu naksikan. Soalnya kalau bibirnya jatuh ke bawah begitu senyum jauh banget sih <laughs> Bersama harmoni cinta Rifat dan Sisi melewati momen-momen indah bersama kedua anak tercinta Pun sejak menikah nyaris tak terendus adanya gonjang ganjing rumah tangga Tak umbar masalah rumah tangga ke publik Sisi dan Rifat pun didapuk sebagai pasangan romantis Serta orang tua penuh cinta pada buah hati One, I mean, happy birthday, Michael! Hey, hey, hey, hey, happy Happy birthday, Happy birthday, no, Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday,